Pada kemana ini ya keruk bang Jami TV? Udah makan aja nih sendirian. Agar yang nemenin barang satu orang ini. Oh no! Setiap hari begini Siang-siang kalau nggak terang ya panas. Malam-malam kalau nggak gelap ya nggak kelihatan matahari siapa yang gue mau chat ini ya? yang enak mau kayak gini, neger lah buat konten mancing di jalan mandi jalan mancing, jalan mancing, berangkat. Wih, lu mau ngapain bu setinggitan? Buset, joran ini klis. Mau oh, bukira setinggitan kalimat? Lu mau ngekir ke mana mat malam malam begini? Maka tau ini dimana? kira tau kali mau kemana? Oh di depan cangkang ada no. Gratis. Lah yang bener lu klis. Lah bener lah mat. Kalau gua goro, kiras kuping kebo. Nuh, kebo. Kuping lu aja klis. Tapi boleh lah, dimana itu empangnya? Oh lo belalar, sampai rumah kong-miot Boleh, boleh, boleh, di kong-miot Eh yuk, antren gue lah Ayolah, tapi lo tau ada persyaratannya, Mat? Lah, emang ada persyaratannya. Kayak mau bikin SKCK aja Ada lah, gratis mau bebas Apaan tuh, please, syaratnya? Syaratnya gampang, Mat, kagak ribet, pokoknya praktis Tinggal aja jalanin uang ini, ini mah. Eh, iya, apaan itu? Gampang-gampang, lo macin di situ usaha cuma pakai kiong, cuma kagak dikupas Eh buset, kalau begitu kiongnya buat bagal lu, <tik> <tik>